Ini tempat perahu besar-besar ini ya Atau gardan atau slerek. Dan ini jaringnya ini ya teman-teman Ini jaring untuk mencari ikan ini ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama pokok sekaya teman-teman berada di Dermaga Muncar Banyuwangi ini ya teman-teman di sebelas utara ini ya Nah kita sambil jalan-jalan menuju ke sana ya teman-teman nah, ini rauh-perahu paling utara ini ya di ujung utara ini teman-teman ini kantor-kantor perikanan -kantor, Biasanya orang-orang nongkrong ini ya, ini di kafe-kafe atau di warung-warung di pantai ini ya. Ini kalau malam di sini sangat ramai banget kalau di sini ya teman-teman, karena ini masih pagi dan suasananya masih sangat sepi. I wow, like Ini perahu-perahu Asal dari Madura ini ya Ini model-model Madura ini ya Ini tempat perahu besar-besar ini ya Pegangan atau, atau slerek. Dan ini jaringnya ini ya teman, -teman. Uh-huh. <laughs>